Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua Selamat ya sudah mengklik video ini Karena dengan mengklik video ini Teman-teman akan menambah wawasan Yaitu mengetahui manfaat abu kayu ya teman-teman e, Setelah admin perhatikan ya teman-teman Abu kayu ini e, Banyak sekali manfaatnya teman-teman ya, selain sebagai pupuk juga sebagai penetral pH tanah ya teman-teman bahkan bisa menaikkan pH tanah dan juga fungsi lain selain penetral pH juga sebagai eh, pupuk ya teman-teman eh, pupuk itu eh, yang dimaksud pupuk di sini adalah eh, abu kayu juga sebagai sumber unsur hara yang mana Uh, unsur hara pada abu kayu diantaranya adalah kalsium silika dan banyak unsur lain unsur mikro misalkan mangan dan lain-lain ya teman-teman dan juga nitrogen juga tentunya ada pada uh, abu kayu juga kalium ya teman-teman nah abu kayu ini bisa diolah sebagai alternatif pengganti dolomit ya teman-teman atau pengganti kapur yang mana fungsinya juga sama, hampir sama seperti kapur ya, netral pH. Yang mana e, untuk e, menetralkan pH ini, fungsinya apa sih? Nah, untuk menaikkan pH ini, salah satunya adalah fungsinya supaya mikroba atau patogen yang tidak menguntungkan bagi tanaman enggak betah di e, media tanam kita, ya teman-teman. Jadi, istilahnya kita itu uh, mengusir lah ya mengusir bakteri-bakteri atau jamur jahat yang akan merusak tanaman kita Nah dengan cara ditabur seperti ini insya Allah uh, pH tanah akan tetap normal dan patogen tidak betah karena uh, patogen itu betahnya pada uh, tanah yang lembab ya teman-teman Nah karena di sini di padang cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, tanggal 3 Agustus hujan ya teman-teman Nah karena hujan ini, Arbin khawatir, eh, setelah hujan ini kan lembab, jadi Arbin khawatir banyak patogen, maka Admin tabur dengan kapur dolomit untuk suasana hujan tanggal 3 Agustus seperti yang teman-teman saksikan seperti ini ya bahkan hujannya tanggal 3 Agustus ini disertai angin juga nah untuk aplikasi kali ini admin hanya aplikasi tabur saja tapi sebagai penambah wawasan untuk teman-teman semua admin akan share ke teman-teman semua selain ditabur seperti ini sebetulnya bisa juga e, aplikasi abu ini dengan beberapa metode e, yang pertama ya seperti ini tadi ya kita tabur lalu untuk metode lainnya dengan dispray e, kalau untuk yang spray ya teman-teman fungsinya itu ada dua yaitu sebagai pupuk juga sebagai insektisida Nah eh, sebagai pupuknya yaitu sebagai sumber kalsium silika dan unsur mikro lainnya dan juga sebagai eh, insektisida yaitu hama sasaran kutu-kutuan ya teman-teman jadi insya Allah kalau teman-teman eh, spray dengan air rendaman abu insyaallah Allah kutu-kutuan akan tidak betah tinggal di daun tanaman kita uh, untuk caranya teman-teman bisa rendam uh, sekitar 3 kilo abu direndam dengan air sekitar 20-25 liter lalu teman-teman fermentasi selama 7 hari ya, untuk fermentasinya hingga harus di aerob atau anaerob ya ini aja nggak usah terlalu inilah di kita simpel aja rendam aja abu dengan menggunakan air hujan terbuka juga nggak masalah ya aerob juga nggak masalah lalu teman-teman tambahkan air hujan tadi itu ya dengan, setelah ditambahkan air hujan bisa juga kalau untuk pupuk menambah kalium teman-teman tambahkan garam ya pada rendaman abu dan setelah tujuh hari, teman-teman bisa spraykan pada tanaman, ya teman-teman, untuk dosisnya satu gelas dari air rendaman itu untuk satu tangki, eh, karena abu ini juga mengandung kalsium karbonat, ya teman-teman, yang mana kalsium itu berfungsi eh, menghijaukan daun, juga melindungi tanaman dari eh, patogen kalau kita spray silika atau kalsium pada tanaman itu tanaman akan lebih tahan penyakit ya teman-teman dan juga uh, fungsi kalsium uh, untuk mencegah rontok bunga juga ya teman-teman nah tadi itu yang pertama kita uh, aplikasi abu ini sebagai pencegah patogen yang kedua sebagai uh, insektisida dan pupuk dan yang terakhir yaitu sebagai mulus kisida nah mulus kisida, untuk mencegah mulus kisida ini biasanya pada eh, tanaman baru ya teman-teman atau baru-baru pindah tanam teman-teman bisa aplikasikan abu dengan cara ditabur insya Allah untuk bekicot atau keong tidak menekat pada tanaman kita ya teman-teman nah seperti inilah eh, contoh kali ini pada tanaman mentimun ya teman teman adwin sudah tabur semuanya ini pada 8 gulut ya teman teman ini cukup 5 kilo ya teman teman jadi 5 kilo cukup 5 kilo abu untuk menabur tanaman 6 gulut dan adwin alhamdulillah tidak harus beli dolomit ya teman teman ini aja cukup solusinya dengan abu nah itu ya teman teman untuk kuliah abu, yang pertama tadi sebagai pupuk, yang kedua sebagai e, penetral pH yang ketiga sebagai insektisida, dan yang keempat sebagai meruskisida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.